Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita lihat banyak sekali momen yang membuat kita semakin bahagia persahabat sahabat ya? ya acara tentunya launchingnya Jersey Rans FC Di DLSI kejora dan Gakak Bilar terlihat sangat kompak banget ya Di sini para sahabat Aravi tentunya Manggil diri Lesti yang datang Satu paket nih Pak Sahabat, ya Dengan kakak Bilar Masya Allah sepaket nih malam hari ini luar biasa Membuat kita semakin bahagia Dan bangga kepadanya Mudah-mudahan hubungan rumah tangga dedek Lesti dan kaki Bilar pun selalu diberikan Kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu mau fitnah para ya Kepada Lesti dan Rizky Bilar unggahan tersebut pun diripos oleh akun Lestlar23.official Ada kalimat caption yang dituliskan Mengundang Lesti yang datang sepaket katanya itu Masya Allah banget ya memang luar biasa Inilah kesayangan kita ini selalu membuat bangga dan membuat bahagia Dan untuk berikutnya persahabat ya di sini juga ada penampilan spektakuler dari Dede Lesti Kejora yang menyanyikan lagu Zafin Tentu ini membuat kita semakin merinding ketika mendengar suara emasnya dedek Lesti persahabat ya Masya Allah banget luar biasa dedek tampil sangat tentunya mengguncang panggung di rans Wah luar biasa persahabat ya suara menggelegar dari Lesti mampu membuat kita semakin bangga kepada Lesti kejora. dan untuk selanjutnya juga ada kabar terbaru nih di malam hari ini perhatikan baru saja diunggah nih Pak ya Kakak Bilat lagi bisik-bisik manja kepada Cristiano Gonzalez Pak ya wow striker idaman gue waktu kecil tuh katanya ya luar biasa Osas lagi bisik-bisik manja sama Om Gonzales Pak sahabat ya mudah-mudahan saja ada kejutan Dan ada kabar baik dan bahagia juga untuk kita semua Dan unggahan tersebut pun pas sahabat jadi ya, diunggah di IG-nya Bang Adlin ya Masya Allah mudah-mudahan ada cedukan vitamin manja selanjutnya bersama Riri Lesti Dan kita selalu setia menunggu kabar, kabar baik dan kabar bahagia ya yang selalu diberikan dari Leslar Team dan Dedek Lesti dari Kakak Bilar. Tetap stay tune dan batangin channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru ter the selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar. Bang Minu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.